Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi Tahukah kalian Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa Ayo anak-anak sudah tahu nama Rasul Ulul Azmi siapa saja? Ya, betul sekali. Rasul ulul azmi, agar kita mudah menghafalnya, maka kita singkatan dengan kata "nimim". Apa "nimim"? Ya, n, i, m, i, m, nimim. Nimim adalah singkatan dari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi diantaranya adalah... Satu, iman kepada Allah lebih sempurna. Dua, memiliki suri tauladan dalam hidup. Ketiga, mencintai Rasul dengan cara mengikuti ajarannya. Akibat tidak beriman kepada Rasul Allah, terutama ulul azmi adalah keimanan kurang sempurna. Kemudian, tidak mempunyai suri tauladan yang baik. Dan terdorong untuk berperilaku yang menyimpang dari ajaran agama Dari pelajaran ini anak-anak harus mampu menghafalkan nama-nama Rasul Ulul Esmi Kemudian anak-anak juga harus bisa mengamalkan suri tauladan dari teladan Rasul-Rasul Ulul Esmi Demikian pelajaran hari ini Tetap semangat Walau di masa pandemi, tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.